Ekspresi Lindong tidak berubah saat dia menyaksikan wanita muda itu lari dari panggung. Namun, dia diam-diam merasa sedikit malu. Setelah menggunakan sitar untuk memukul pantat wanita di depan begitu banyak orang, dia tidak tahu bagaimana Yin Huan Huan akan mengganggunya setelah ini. Saat dia mengangkat kepalanya, Lindong bisa merasakan tatapan yang tak terhitung dari lingkungannya yang menembaknya seperti panah tajam, dan tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya. Tampaknya langkah ini benar-benar menyinggung masa. Seorang Diakon sek muncul tiba-tiba dan turun ke peron. Dia memandang Lindong dengan cara yang aneh. Sebelum mengumumkan dengan suara nyaring, Victor, Lindong, menitik. Namun, setelah suara dia ken terdengar, gelombang suara mendesis terdengar dari sekeliling. Pada saat ini, dia Diaken tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tatapan yang dia kirim ke Lindong sekarang tiba-tiba berisi sedikit tanda hormat. Tak lama setelah itu, dia tertawa kecil dan berbicara sedemikian rupa sehingga hanya Lindong yang bisa mendengar. Anak nakal yang baik, benar-benar cepat dan ganas. Kamu benar-benar berani memukul bibi besar kecil itu. Petik 2. Lindong tertawa hampa dan menggenggam kedua tangannya ke arah Dia Ken, sebelum mundur dari panggung ke tempat para murid Aula Desolate berada. Saat dia turun dari panggung, dia bisa merasakan bahwa bahkan tatapan para murid Aula Desolate agak aneh. Namun, saat dia akan mengabaikan mereka, Jiang Hao dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Setelah mencapai, mereka mendorong ibu jari mereka yang tegak di Lindong, sambil mengenakan ekspresi tersenyum aneh yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. Saudara Junior, Lindong. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar berani melakukan hal seperti itu kepada adik perempuan junior Huan Huan selama bertahun-tahun. Sepertinya kamu adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan Ming kecil. Itu semua kuat di Dao Sekte. Jiang Hao berkata dengan senyum aneh. Namun, jangan khawatir, semua murid Desolate Hall mendukung kamu. Petik 2, Lin Dong Tersedak Sebentar beralih ke melihat senyum aneh dan mengejek di wajah murid-murid Desolate Hall di sekitarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berteriak, cepat. Sementara Lindung turun dari panggung, Ying Huan-Huan sudah kembali ke daerah di mana para murid Sky Hall berada. Wajah cantiknya merah dan memerah seperti sebelumnya, sementara mata besarnya yang jelas dipenuhi dengan rasa malu. Para murid Sky Hall di sekitarnya semua memiliki kebencian terpampang di seluruh wajah mereka. Ying huan, huan adalah orang yang paling populer di Sky Hall mereka dan ada banyak murid di sana yang menaksirnya. Tindakan sebelumnya Lindung pasti membuat mereka marah dan mengubahnya menjadi musuh bersama. Set, sama seperti Ying Huan-Huan yang tampaknya masih terpesona karena insiden sebelumnya. Tawa pelan terdengar dari sampingnya. Segera mengangkat kepalanya. Dia melihat Ying Xiao Xiao menatapnya dengan senyum mengejek Ying Huan Huan, yang masih dalam proses menghilangkan dendamnya Segera mengamuk ketika dia melihat ekspresi Ying Xiao Xiao Kak, tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku untuk membalas dendam terhadap orang yang melakukan itu padaku Tapi, kamu benar-benar menggodaku juga Petik 2, siapa yang memintamu untuk melakukan perlawanan sia-sia Lindung tidak ingin melukaimu karena itu ia memilih untuk melakukan itu. Ying Xiao Xiao berkata sambil tersenyum. Dia juga tidak boleh, kata Ying Huan-Huan. Tapi dia tidak bisa mengatakannya. Wajah menawannya berubah sangat merah seperti apel yang benar-benar matang. Mendorong seseorang untuk melangkah maju dan menggigitnya. Um, orang itu memang kurang elegan. Jika kakak besar bertemu dengannya nanti dalam kompetisi, aku akan pastikan untuk membalasnya untuk kamu. Kata Ying Xiao Xiao sambil menepuk kepala kecil Ying Huan-Huan. Namun, matanya yang sedikit melengkung menunjukkan niat yang agak bahagia. Orang itu sangat benci. Bagaimana aku akan menghadapi yang lain mulai sekarang? Petik dua. Ying Huan-Huan menggertakkan giginya sebelum mengangkat kepalanya dan mengirim tatapan jahat ke arah para murid Aula Desolate. Setelah melihat Lin yang berdiri di depan, dia tampaknya merasakan sesuatu juga dan berbalik menyebabkan mata mereka saling berpotongan. Mata hanya berpotongan untuk beberapa napas pendek, wajah Lindong tetap tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, jelas bahwa Ying Huan huan tidak memiliki kulit tebal yang sama dengan yang terakhir. Karena itu, dia hanya bisa menarik pandangannya, sambil terus bergumam seperti wanita kecil yang tidak puas yang diganggu. Terus-menerus mengutuknya, dia mengulanginya terus-menerus untuk memarahi Lindong. Namun, ketika dia memarahinya, adegan sebelumnya tidak bisa membantu tetapi muncul dalam pikirannya. Tempat dia dipukul masih menyala seperti api. Setelah itu, ingatannya berubah menjadi saat dia tetap tinggal di belakang untuk memblokir Yao Ling dan yang lainnya sendirian. Pada saat itu, ketika dia putus asa, arah kurus itu juga tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat itu, dia merasa pria itu sebenarnya sama hebatnya dengan ayahnya, yang dia sembah. Dia telah menyelesaikan banyak hal yang dihormati oleh sebagian besar murid Dao Sekte sebagai mukjizat. Bahkan Great Desolation Mysterious Scripture yang sangat mengerikan itu juga berhasil dipahami olehnya. Itu adalah satu-satunya hal yang bahkan kakak perempuannya tidak dapat capai. Namun, pada akhirnya itu dilakukan dengan kejam oleh pria itu. Ying Huan-Huan benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa orang yang sebelumnya dianggapnya sebagai seseorang yang hanya bisa memegahkan diri tanpa malu, sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Sesuai dengan kecepatan perkembangannya, Lin Dong mungkin bisa menjadi murid peringkat teratas di antara anggota generasi muda Daosek dalam waktu kurang dari satu tahun. Pada saat itu, bahkan Ying Xiao-Xiao dan bahkan saudara senior Wang Yan, yang sebelumnya disembahnya, tidak akan bisa menyentuhnya. Berbagai macam ekspresi berfluktuasi terus-menerus di wajah Ying Huan-Huan. Jauh di dalam mata besarnya yang indah adalah jejak ketidakhadiran pikiran yang tidak jelas yang belum ditemukan oleh Ying Huan-Huan sendiri. Ketika Ying Xiao-Xiao yang terdekat melihat penampilan Ying Huan-Huan saat ini, dia melanjutkan untuk tersenyum samar. Sepertinya hari-hari ramah tamah yang dinikmati oleh gadis ini di Dao akan segera berakhir. Di daerah yang tidak jauh dari murid-murid Aula Desolate adalah sekelompok murid dengan King Ye berdiri tegak dan lurus di depan. Dia juga baru saja memenangkan pertandingan dengan mudah. Namun, ekspresinya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik karena itu. Sebaliknya, ada fluktuasi samar dan agak marah. Penyebab kemarahan itu jelas dari pertandingan sebelumnya antara Lindong dan Ying Huan Huan. Setelah dia kembali ke wilayah Sky Hall, Tatapannya selalu terkunci di tubuhnya. Wajah merah berapi-api yang berfluktuasi terus-menerus dari wanita muda itu membuatnya sedikit merasa gelisah. King Huan Huan dan dia, Lindong, ada beberapa kegelapan dan kesuraman di mata King Ye saat dia menatap Lindong. Tangannya tidak bisa menahan ketika dia perlahan mulai mengepalkannya. Aku harap kamu tidak akan bertemu aku di pertandingan nanti. Jika tidak, aku akan mengakhiri keajaiban kamu dalam Dao Sek. Petik 2, Lindong berdiri dengan damai di dalam wilayah murid Daosek. Berkenaan dengan berbagai jenis tatapan yang datang untuk semua arah, dia tidak bergerak sedikit pun. Jelas bahwa dia berkulit sangat tebal. Namun, dia tidak mempertahankan ketidakpeduliannya lama. Itu karena dia merasakan tatapan menerawang, yang membuat semua bulu halus di tubuhnya berdiri. Memiringkan kepalanya, dia melihat Ying Xuanzi yang duduk di tengah dan menghadap ke seluruh stadion, menatapnya dengan tatapan dan senyum tipis. Ketika tatapan ini melesat ke arahnya, Lindong yang mempertahankan ketenangan dan koleksinya, akhirnya merasa kulitnya sedikit mati rasa. Memukul putri seseorang di depan orang lain adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dipecat. Selanjutnya, ketika dihadapkan dengan master sekte misterius dan tak terduga ini, bahkan Lindong merasa sedikit tersesat. Terlebih lagi, dia telah melakukan perbuatan sebelumnya dengan agak impulsif. Untungnya, Ying Xuanzi tidak terus menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Akhirnya membiarkan Lindung menghela nafas lega. Lindung merasa sedikit marah ketika berpikir ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Di antara mereka semua, mengapa dia bertemu dengan yang paling menyusahkan? Kakak senior Wang yang telah menang lagi. Sama seperti lindung menghela nafas lega setelah Ying Xuanzi berbalik, suara serius Pang Tong tiba-tiba terdengar di telinganya. Alis lindung melonjak sebelum dia melihat ke arah panggung tidak jauh darinya. Di sana berdiri Wang Yan dengan jubah abu-abu. Saat ini dia sudah berbalik dan berjalan pergi. Di depannya adalah seorang murid Earth Hall yang wajahnya pucat pasi. Namun wajah murid dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan penderitaan karena dia memang tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertarung dengan Wang Yan. Namun satu lagi yang secara otomatis mengakui kekalahan bahkan sebelum memulai, kata Pang Tong sebelum tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Wang Yan sudah melalui tiga pertandingan. Dalam ketiga pertandingan, lawan-lawannya mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Jelas bahwa mereka telah kehilangan keberanian untuk bertarung karena kehadiran Wang Yan yang mengintimidasi. Layak menjadi pria terkenal yang berada di peringkat kedua dalam daftar orang yang dicari sekte itu. Mengalahkan musuh tanpa berkelahi, di antara semua murid dao sekte. Mungkin hanya saudara senior Wang Yan yang bisa mencapai itu. Jiang Hao berkata sambil menghela nafas. Lindong menyilangkan jari-jarinya dan mengirim pandangannya ke Wang Yan yang pernah duduk dengan mata tertutup untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia menatap Ying Xiao Xiao. Saat ini, dia tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Namun, Lindong masih bisa melihat jejak ketegasan di matanya. Jadi, kamu memutuskan untuk berselisih dengannya. Lindong mengerutkan bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa pertarungan antara mereka berdua pasti akan menjadi pertempuran yang menakutkan antara dua raksasa. Namun, siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir masih akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Pada periode waktu berikutnya, Lindong naik dan bertarung dua kali lagi. Lawannya adalah murid senior-senior Skyhold, yang cukup kuat. Namun, pada akhirnya mereka masih mengalami kekalahan total di tangan Lindong. Setelah tiga kemenangan berturut-turut dalam tiga pertandingan, ini memungkinkan lindung untuk memasuki final. Saat ini, para murid yang tersisa semua dianggap sebagai elit di aula masing-masing. Perkelahian mereka, jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, juga akan menarik lebih banyak perhatian. Ketika seorang pemenang muncul sekali lagi dalam suara-suara bersorak yang tak terhitung jumlahnya dalam sebuah pertandingan, seorang diaken muncul melihat sekeliling sebelum suara yang dalam dan keras terdengar. Pertandingan berikutnya, Balai Bumi King Ye, setelah dia menyebutkan namanya, ada jeda di suaranya sebelum dia berbalik dan menatap langsung ke daerah Aula Desolate. Versus Aula Desolate, Lindong, begitu kata-kata itu muncul, keributan segera terjadi di seluruh stadion sebelum mulai mengembang dengan keras. Orang-orang top dari dua Aula yang berbeda akhirnya berselisih.